oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini guys kita mau melepas busi pemanas high Is. ini high Is jadul tahun 84 oke okay, langkah pertama kita itu melepas penghubung busi pemanas ya ini seperti ini penghubung busi pemanasnya kita lepas nah ini posisinya di bagian sini ya setelah kita lepas penghubungnya kita sedang melepas businya ini businya ada 4 ini kita ngecek busi karena ada masalah pada waktu di pagi hari ya ketika pagi hari ini susah hidup ini ada beberapa kendala yang harus kita lihat ketika pagi-pagi susah hidup yang pertama kita cek dulu busi pemanasnya bagaimana busi pemanasnya bagus apa tidak kita cek dengan menggunakan kabel sama aki ya nanti kita tes oke kita tes businya kabel ya kita cari aki sama kabel oke ini ada aki kita akan cek kayak apa kondisi businya ingat saat tes ini ada empat busi Ya, ini untuk plus itu bagian ujung busi yang paling atas itu masuk ke plus ini bagian ujung busi nanti kita masuk ke plus ya. lalu body busi atau ya body busi kita tempel ke masa ya bodinya tempel ke masa nah ketika ada bersihkan kemungkinan busi masih bagus nah ini kita lihat uh, busi masih bisa mengeluarkan asap kita lihat apa merah apa tidak oke itu sudah mulai memerah Ujung busi sudah mulai memerah dan panas Itu membuktikan busi masih bagus Oke okay. Ini tes yang pertama kita lakukan untuk tempat kali ya empat busi Awas hati-hati ini panas Untuk busi yang kedua kita cek juga seperti tadi Kita lihat apakah ini bagus Ini ada empat busi ya Oke okay kalau ada percikan kemungkinan masih bagus nah ini berasap dan mulai memerah ujungnya ya ketika ujungnya mulai merah berarti busi nah ini merah sudah oke sudah cukup merah kita cek lagi busi yang ketiga nah, busi yang ketiga sama kita akan pasang oke kita lihat, bahwa ini berasap Nah, kalau sudah berasap Kita cek ya, Kita lihat uh, Ujungnya sudah mulai memerah ya. Kita lihat bagaimana ujungnya Nah, ini sudah mulai memerah Itu panas berarti Oke, sudah nomor 4 Kita tinggal tes nomor 4 retak ora, coba tempel lama. ini kalau nggak meretek biasanya nggak nggak ada bisa memerah ini harus ganti satu. Ya, ini nggak ada keluar asap, nah, ini tetap adem, padahal sudah ditempel ya. ini tetap adem, kalau yang tadi itu keluar merah, ini mati satu kita akan ganti satu businya. Oke, yang tiga kita pasang dulu, nanti yang satu kita ganti. Baik, itu tadi cara tes busi ya, untuk ya. Wah, ini panas ini. Jangan macam-macam ini, masih ngebun Oke, setelah busi di busi pemanas kita tes ternyata mati satu kita nanti tes juga filter solar nanti filter solarnya apakah harus dipompa apa enggak atau arusnya yang tadi itu masuk ke busnya apa enggak oke kita pasang ya posisinya di bagian di bagian bawah ini ada Sampai nanti yang baru kita pasang ke nomor satu. Ya. Itu tadi cara pengecekan busi pemanas pada mobil Hiace ya nah, Nanti kita cek lagi apakah kabelnya dan strumnya Terus kenapa mesin kalau pagi susah hidup nah, Di antaranya ini ketemu satu busi yang mati ya Satu busi yang mati yang menyebabkan kurang sempurna untuk pembakaran pertama. Oke, kita akan beli dulu busi pemanas yang satu yang rusak itu. Oke, nanti kita tes arusnya apakah masuk ke busi pemanas apa enggak saat dipanasi. Ini biasanya sudah pakai tombol ini busi sudah terpasang bat-batnya kita pasang aluminium ini ya plat aluminium penghubung busi 1234 ini kita pasang penghubungnya ini posisinya high seperti ini ya ini high jadul sudah tidak diproduksi lagi mobilnya Ada kabel busi pemanas Yang sudah di rombak ya Pakai switch eh, Pakai tombol ya Nanti kita sebelum dipasang Kita cek strumnya ada apa enggak Oke kita cek tombolnya Tombol pencet Kontak Kayaknya tombol iya, ya, samping kiri Nah Tombol pemanas Yo nah ini pencet tombol nah, ini membuktikan strum dari tombol ada ya oke tinggal dipasang ya, kita cukup meretak-meretak kayak gitu untuk memastikan bahwa strum yang ke pemanas itu ada ya ini kalau hi sudah tua ini memang kayak gini tombolnya sudah ada di kayak dibikin terpisah sama kontak nanti kita coba hidupkan tapi kita lengkapi dulu ya tutupan dudukan kabel gas kita pasang dulu kayak apa ini tadi kendalanya susah hidup ya kalau awal baru menghidupkan itu susah karena ternyata ada busi pemanas yang sudah mati ini kenapa bisa Susah hidup nah, Ini posisi pemanasnya sudah diganti satu Nanti kita coba starter Apa masih susah Apa tidak Oke guys Kita turunkan dulu joknya Tapi ada ya, Ini ada beberapa kunci-kunci Yang harus disingkirkan. Ya. kita turunkan jok kabel kita pesan ini perdam ya perdam biar panasnya tidak terlalu tembus karena yang duduk di atas ini nanti bisa kepanasan tembus ke atas oke kita turunkan juga joknya kita pastikan posisi transmisi dalam keadaan netral ya Eh, sudah netral kita coba kontak nah, lalu kita panasi, kita kurang lebih 10 detik nah ini ada bunyi untuk itu berarti pemanasnya relay pemanas itu bekerja ya kita kira-kira tadi 10 detik lalu kita coba starter ketika sudah hitungan ke 10 ya coba starter oh starter kabel nah ini mobil antik posisi kontak kontak oke okay, langsung hidup nah, ternyata kontak staternya ini sudah dimotif ya, kayak helikopter dan ini hidupnya langsung oke okay, pecer setelah busi pemanasnya kita ganti oke okay, matikan mesin ya itu tadi ya bagaimana memasang dan melepas ya busi pemanas punya high east. jadul ini mobilnya juga sudah jadul Nah ini bentuk mobilnya seperti ini Mungkin di kota-kota besar Sudah tidak ada lagi ini Mobil hais Ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh